Hello. Check check sound. Where is that? where, Hello, aku naik. Oke. Sorry. Oke okay, guys, sorry untuk um, video kali ini kita tidak streaming karena apa? suaranya ya kalian tahu lah kan suaranya itu gua enggak tahu itu masalahnya apa Mungkin internet atau jaringan gua ini sedikit ya sedikit ya kalian tahu lah ya makanya suaranya jadi kayak gitu ya harap dimaklumi saya masih belum bisa upgrade untuk lebih baik lagi masih berusaha lah ya Ya, jadi hari ini kita lanjut lagi yang semalam itu ya. Tapi gue pakai record aja. Mungkin record ini panjang mungkin ya. Satu jam atau mungkin... Ya, nggak sampai dua jam sih. Kalau sampai dua jam bengkak ini HP. HP-nya bengkak, bos. Dan satu hal lagi, ini kenapa nge sekali? Ya ampun, masih saja reload. pun reload terus. Nah salah satu kekurangan dari video ini satunya itu kita tidak bisa berkomunikasi seperti video kemarin ya karena video ini tidak secara langsung ini video direkod ya jadi kita kagak bisa ngobrol ya jadi mohon maaf nih ya. bata sih Oke terima kasih dan selanjutnya BB kita dapat apa itu tadi gua buka itu loh ya ampun Nah jadi kita, yang kemarin itu nanya itu nya kayak gimana yang kemarin itu nanya ada nya sudah selesai tapi tiba-tiba keluar ya relog ya jadi yang stake tersebut itu masih kita dapat ya seperti contoh kayak tadi itu, ya Allah, um, oh, kata pun oke. Okay. Ini awak, ini pasti itu ya. Kalau enggak, kata pun lava, lava oke. Okay. Terima kasih, lava sudah mau datang, dan by the way, kalau kalian mau nanya, ini gua sudah 30 kali bocorannya untuk video selanjutnya, ya, atau mungkin video sebelum ini ya mungkin gua nggak tahu juga ini video ini video gacha ini upload kapan yang jelas ini gua sudah 30 kali dan masih belum dapat unictis maksudnya bintang 6nya masih belum dapat jadi gua numpulkan lagi ini orundum lagi dan semoga saja itu dapat sambil gua nunggu juga itu Hit hand gratis, hit hand 10 gratis yang nanti tanggal berapa itu gua lupa uh, lagi dong. Tanggal, beres the tanggal. Ayo ayo ayo. Ya ampun, buka ini saja ngelek bosku. Kenapa Anda di situ? Salah lagi. Ya ampun, nge Bambang. Sorry, cuy gua salah taruh ini kenapa ke situ, nah seharusnya di sini, nah ini nih, nah update nya apa ini, kok malah maintain, nah ini salah dong, nah eh mana lagi, eh mana cuy, sorry maaf, oke okay, nah ini yang mana ini bawah sekali kalau enggak salah gua ya Wow tagi cuy wow. Itunya titiknya itu besar banget Itu G ukuran G Ukuran G mungkin ya Nah ini dia 10 hitan gratis Yang kita dapatkan ini Ini bulan 9 kan Bulan 9 tanggal 8 ya. Ingat itu ya Berarti kita tanggal 8 Dan gacha ini selesai Kapan nih sembilan tanggal delapan sampai apa itu? ntar ini kenapa ini sembilan tanggal delapan? apa banner selanjutnya lagi atau gimana? Heart Still the Iron Hair, oke, okay. gua nggak tahu ini maksudnya gimana? Di tanggal delapan lagi itu apa? itu enggak salah tanggal kan? Ketakutnya ini salah tanggal loh. Ntar ini gaca uniktes ini kapan? Delapan dua lima sampai sembilan tanggal 8. Ntar apakah uniktes dua kali? Hah? Dua periode? Jangan-jangan 2 periode ini ya. Oke. Okay, mantap sekali kalau dua periode ini ya. Kita lihat dulu bannernya ini ya. dua 2 periode kah? Tanggal 9 bulan 8. Oke. Okay, bulan 8 itu terakhir cuy. Oke. Okay, mantap sekali ya. Dan selanjutnya kita langsung saja ini. Kita combat ya. Fungi miss ya. Oke, okay, gameplay terbaru yang dimana ini gua pilih mode mode apa itu? Mode menengah ya, istilahnya medium lah ya. Karena mode hard itu masih belum ke unlock ya. Baru easy sama medium ya. Dan di sini gua sudah uh, apa? Oke, okay, kita disuruh operator ini ya. Suruh pilih operator guard ya operatornya apa karena kita semua Oh iya kita tidak punya someone dan kita tidak punya gratisan ya misalkan ada gratisan itu harus diambil ya gua baru lihat itu ya mungkin kita pakai Aoi saja lah ya walaupun harganya mahalnya Oke, okay, kita pakai A.O.E. saja. Oke, okay, benar bacanya. Oke, okay, apa itu? Oke, okay, kita masuk. Oh, ini. Ini dadu ini apa maksudnya dadu ini? Ya? Apakah gamble? Eh, gamble. Apa namanya? Gambling ya? Wow. Apakah kita istirahat? Mm -hmm. Kita diberi. Apa ini? ini yang jelas ini uh, semacam apa nah ini nih yang ini apa nih maksudnya ini ya gua nggak tahu ini. apa kedengaran suara gua apa jangan-jangan mic eh, mic pula suara lagunya begson ini sedikit besar Oke okay, gua kecilin lagi ya kita pilih ini mungkin ini uh, HP kita atau darah mungkin apakah darah kita naik atau itu operator, mungkin ya. Apa itu? Oke, okay. loading. Oke, okay. kita disuruh operator bebas ya. Operatornya bebas. Uhum, karena kita kurang healer, kita pakai ini, tapi itunya belum ada, Bos. Oke, tunggu sebentar. Kita akan mengambil, kita akan upgrade. Dia tiba-tiba mengupgrade bintang. Lima, eh, bintang tiga, apa lagi? Gua disuruh pilih lagi tuh, ini apa nih? Oh ini, eh, oke okay. kita pilih ini mungkin ya mungkin ini cukup membantu kali ya. Apa itu? Nah, ini gua nggak tahu ini maksudnya apa. Itu item-item yang, yang ada meja, yang ada gelang, ada yang HT ya, HT maksudnya itu yang biasa untukkan polisi-polisi itu ya kalian lah ht ya yang untuk kan berkomunikasi itu ya dan selanjutnya mungkin ini apa sih ini masih ada tiga kali loh Oke okay, ini kita pilih eh sebelumnya itu kita punya show punya ini ya kita pilih ini saja Nah ini nih salahnya ini lagi nih banyak sekali penawaran ini ya masih bisa Apakah kita keluar saja kali ya Oke kita keluar saja gua nggak tahu ini pilihan gua bagus atau enggak ini jadi maaf-maaf saja ya Oke ini Oke ini masih belum steknya ya apalagi nih disuruh milih lagi oke okay. oke okay, hp kita naik jadi 4 tunggu sebentar itu tadi kan 11 ya kenapa bisa nurun jadi 4 saya tidak tahu ini oke okay, saatnya kita penjualan cuy oke okay, kita balik ke dealer oke okay, terima kasih oh bukan gua pikir dealer itu ya biasanya itu kan ada dealer-dealer yang kayak kemarin itu kayak gua teringat itu dealer yang dari resident eh, resident evil itu ya welcome Nye, katanya seperti itu what you sell it what you boy atas satu ke bawah oke okay. bawah ini pasti nah ini nih ada W di sini ya buang susah ini bos itu ada W nya nah ada W ada ini juga ya kan ini W nya keren ini tinggi sih gak? eh enggak tinggi-tinggi amat sih defense nya kurang oke okay. berarti di misalkan defense nya eh oke okay, misalkan defense nya kurang berarti ini cocok dilakukan pakai sniper atau fisik ya kalau ini baru, kalau eventnya tinggi, baru cocok itu, kita menggunakan caster atau mage, oke okay. pokoknya itulah, kebalikannya Ini sniper, ini ini gua nggak tahu ini operator musuh ini apa? Musuh dibilang operator dong. Gitu. Oke okay, karena gua oke okay, tunggu bentar. Oke okay, sepertinya ini berbeda ya berastaga naga ada bos dong. Oke okay. di depan sana ada bos yang sedang menunggu kita semoga saja kita berhasil. Oke okay, terima kasih. nah ini kayaknya uh, perlukah ini ini perlukah apa sih itu bangga tahu Oke, kita lanjut lagi dan di sini ya ampun lawan itu lagi Bong nah musuh dua satu dua lagi ini belum diketahui siapa ya dan berdewi kita punya operator siapa-siapa di sini Hai hmm, level 45 dan ini mungkin level Ana ah, skill 2 ini skill 2 gua lupa ya oke okay, ini skill 1 saja ini skill Hai Oke okay, itu skill 1 dan disini ini. Dan ini di sini, oke? Okay. Dan sebelum itu kita naikkan dulu ini ya, naikkan dulu siapa namanya? Gua lupa si yang defender bintang tiga itu mana defender? Oke, okay. defender. Nah kita naikkan ini. Ya ampun ini kayak CC kita tidak makai ini gua jarang makai bintang tiga nah ini nih susahnya ya kalian tidak dapat untuk melakukan something ini memaksa anda disuruh ya bisa dibilang Uh, game apa nama? Gameplay ini uh, bisa dibilang ia ya, semacam menghargailah operator-operator dari rarity eh, rarity bintang 1, bintang 2 sampai bintang 6 itu ya. Jadi kita bisa memakai semua. Istilahnya bisa menghargailah operator operator kalian gitu ya. Jangan terpaku sama bintang 6 ya bintang 5 jangan terpaku sama bintang ya dan Oke okay, ini levelnya masih kurang ke okay, level 20 ini sebenarnya gua mau nimbun ini kalau dapat unit USB tapi malah dihabisin sama ini initek ini Ya ampun, lebih ya ampun. rekomendasinya level berapa ya? ya Saudara kita habiskan saja. ini Udah berapa lama ini gua ngerecord? Ini soalnya kalau ngerecordnya itu mentok itu sampai habis gitu. Itu kadang-kadang ada error gitu ya data korup Oke, okay, kita lanjut lagi ke ke sini ya. Ah, uh, kita lanjut ke sini. Hey. Oke. Okay. Hey. Oh, uh, oh, itu tadi batas waktunya ya, kita bermain aja satu hari. Oke, okay, kita sudah siap, Bos. Ini kan uh, bisa healing ya. Bisa healing, oke. Okay. Hey, you can't um, imagine how much miss you. I forgot it. I'm um, okay. Stay okay. Oke, okay. wow. Ternyata defender ya kemarin itu berbeda. Kemarin berbeda, bosku, dan sekarang beda lagi, dong. Paper card ini suami Bagaimana sih, kayak gini ya? Oke, okay, mantap sekali mini chain ini, mini chain kita, mantap sekali Dan berdua kita belum punya summon ini ya Gua lupa dong turun mati enggak tuh bentar ini harusnya taruh di sini ya kan? nah mantap ya mati tuh ini chain kita hebat sekali dan satu lagi apakah bisa taruh gitu? Nah, ini manajemen kita oke, okay, mantap sekali. Kita percepat, Nah, ini ditaruh di sini. Hai, hai. Oh. oh my god Ternyata gagal dong Kelapan Masih Ramai juga. Oh my god Gagal gimana sih caranya saya ikan ini gua nggak ngerti ini gua nge nya pas di sini nih ya. stek kedua ini susah loh, susahnya ini eh uh, kalian tahu Hino kan Hino pun juga eh uh, apa stek keduanya juga ada maksudnya stack kedua ya mode normal juga ada ya kagak mode kayak mode hard itu uh, twenty five itu uh, mode hard sudah mencapai mode hard siapa lagi eagle mana bacanya eagle atau eagle gua nggak tahu itu mode hard juga dreamy juga mode hard dan siapa lagi itu mode hard itu dan ini Martabak Manis, eh Martabak Manis, Martabak Rasa Madu. Nah, selanjutnya kita coba yang mode ini saja ya, mode ringan. Ini gua nggak tahu ini ya bagaimana cara membuka ini. Ini pasti harus melakukan sesuatu ini, cuman gua nggak tahu artinya. Kok itu tulisan seperti gar itu ya. Sedangkan ini 150. Apakah mungkin ini 150 enemy yang sudah kita bunuh atau yang lain? Gua nggak tahu juga karena gua tidak bisa baca ini ya. Gua buta huruf, maaf ya. Gua buta huruf misalkan kalian tahu uh, kalian apa memahami apa tulisan ini silahkan tolong komentar aja di bawah Oke okay? silahkan bantu saya ya bantu gua untuk menyelesaikan game ini supaya lebih mudah ini tepoci tepoci pula apa skospoci apa ya namanya kendi eh kendi Cerek atau apalah sebutannya apalah itu gue nggak tahu itu apa maksudnya item-item ini apa maksudnya apakah untuk pajangan atau untuk apalagi gua nggak tahu nah kita pilih apa ya gua nggak tahu ini harus pilih apa ini yang ini operator kan oke okay. kita ada defender yang jelas defender apa ini defender healing gini ya kita defender healing kita, kita pakai ini saja nerd saja ya loh ini bintang 6 nya gratis loh tapi gua nggak pakai ini kita pakai ner oke ini sudah cukup bagus ini dan sniper nya itu Uh, ini oke okay. berarti stake easy bintang 4 itu masih gratis ya soalnya uh, di stake medium itu bintang empatnya harganya satu ya satu hop ya satu harapan gitu ya yang yang yang apa ini yang tangan ini ya di atas pojok kanan atas ini ya dan satu lagi ini. Sayang sekali, Bung. Kita pakai ini saja, atau ini susah? Kita pakai ini dan itu. Jangan lupa diganti skillnya jadi skill kedua. Oke, kita mulai dari stack satu ini agak sedikit mudah ya, karena ini easy easy very easy easy nyuci makin enteng anjay malah deterjen dong. Okay, ini skill kedua, terima kasih dan ini skill satu saja ya. nah skill dua, ini skill satu. Jadi saya mulai itu tadi, jam 9, okey. Ini, jam lebih. Ya, intinya kita sampai lawan boss lah itu ya. Berarti, stack ketiga itu ya. Gua mentok itu stack ketiga, lawan bos itu. Sebelum lawan bos malah. Malah ada si, siapa namanya? Kayak gini kan? Ya doang. Mantap sekali, Eh, uh, gimana sih? Oke, okay, ini ya. hai, hai, musuh hai, dari situ. Nah, jadi. Oke, okay, masih aman, masih aman, masih terkendali ya. Wah, ini dia mulai nih ya. Nah, ini segerombolan anjingnya. Maaf, oh, sorry, segeromboran guguk ya. Mantap sekali ini masih aman sampai sekarang karena masih Easy ya coba tadi itu ada W ada siapa lagi defender itu lagi susah banget cuy gua nggak tahu itu gua small brand ya kagak besar kagak big brand no? ya jadi maaf lah ya sebagai dokter kalian itu ya Ya ampun, ngelag -like, bos Oke, okay, lama mak Oke, okay, kita dapat Hop, lima Oke, okay, kita disuruh beli spesialis Sudah Suruh beli spesialis dan spesialisnya kita pakai ini saja ya siaw hajime masoka hajime masoka oh enggak ada teksnya ya gua pikir itu ada teksnya itu naik lagi dan di sini ada tiga pilihan oh, bukan gua pikir tiga pilihan nah ini dark ini apa ini? tanda tanya ini apa maksudnya? apa itu tanda tanya maksudnya? nah ini apakah kita mendapat uh, apa namanya? gua lupa itu apakah kita mendapat uh, tantangan baru ya kan? tantangan barunya adalah itu dia yang bisa memperkuat uh, darah atau memperkuat, apa namanya, memperkuat attack ya. Tapi darah kita berkurang kalau kena benda itu ya. Musuhnya lewat dua ya. Iya Saya juga bos Buat apa taruh saw di situ ini ya, kayak mana? Kayak gini aja kali Wah oh, mantap sekali ini taruh di atas, ya. Kayaknya ini yang bawah ini aman, mungkin ya. Nah, itu dia. Nah, gua denger dengar nih. Ini bebek harus dibunuh, loh. Enggak tahu itu bagaimana cara bunuhnya, tuh kan. Langsung pushnya lari semakin kencang. Itu kenapa pindah ke situ? Langsung lulus. Ya. Bentar, itu 8 ya tadi. Itu 8 kan, kagak ngaruh ya. Oke okay, gua paham gua paham gua paham maksudnya itu kalau kita apa kalau kita ngambil itu di, kalau kita bunuh itu bebek itu mungkin kita bisa mendapat something ya mendapat something Oke okay. saya paham ini ya berarti caranya itu adalah eh uh, adalah stun ya adalah stun atau slow baru bisa kita ngambil itu ya Oke okay, gua paham itu mungkin kita taruh di atas itu Aliya mm -hmm. ini masalahnya uh, loading lama ini Oke okay. Sudah selesai, ternyata istilahnya itu tadi bebek bisa memberikan kita item lah ya. Oke, okay, gua berpaham itu. Oke, okay, kita dapat hop lagi dan disuruh ini lagi dong ya. Kita pilih ini, siapa tahu dapat uh, tempat apa. Stek yang ada laba-labanya ya Misalkan stek yang ada Eh, oke, okay. ini jaya ya Hmm, apa ini? Oke okay. sepertinya kita pakai jayi yang skill keduanya ya Skill kedua jayi itu uh, entah. Skill kedua jayi itu kan uh, Bisa menghiling dirinya sendiri ya Nah, ini kita harus bunuh dulu. Ini oke, ternyata cepat sekali, bos. Oke, kita percepat. di mana di jaya lagi disini ini skillnya aktif sendiri dan dia ya, dan masalahnya adalah kita oke okay, dia bisa nih, oke okay, dia bisa ngebloknya ngeblok berapa? satu ya oke okay, aman sepertinya aman terkendali dan kita tinggal nungguin yang terakhir oke okay. selesai ya dan way gua tidak apa tidak melakukan edit-editan gua langsung upload aja setelah ini ya jadi kalau panjang ya kalian bisa skip-skip lah ini kenapa ada transmisi ya apa maksudnya? nambah apa ini 25% apa ini operatornya Hai Dengar dengar-dengarnya operator bagus yang yang tipe apa tipe-tipe apa namanya gua lupa lagi dong tipe Summoner ya dan Summoner gua itu masih level nol jadi sorry balik lagi ke sini dong Haimoner Sup kita support support support mana support ini supporter. supporter ini salah dong nah eh nah Oke, apakah bisa kita tarik lagi nih? Oh iya, supporter, supporter, bintang 6 kita masih belum ada ya kan? Baru Mayer doang ya, untuk bintang 5 nya ya Ya, belum ada Summoner ya memang sudah ada sih siapa namanya gua lupa lagi dong Widi itu ya Wendy itu Widi tapi dia kan push ya bukan sebagai supporter ya spesialis spesialis tapi dia bisa summoning. lanjut keluar. Jadi kita selesai di sini. Welcome. ini apa ini? Roda Saislon apa itu? ini maksudnya apa ini? Kau oh ini map kah? Oh map kah? Kayaknya ini map ya. tapi kagak bisa dibeli cuy. Karena itu, kita sedikit ya. Oke, okay. kita pakai ini saja kali ya. Ya, kita pakai itu saja. Ya berguna sebagai healer ya. Terima kasih. Oke, masuk ke chapter eh tahap kedua ya. Tahap kedua dan di sini apakah masih record Oke, masih record ya. Oke, tempatnya berbeda sih. Oke, kita ke sini saja. Oh ya gua mau tanya juga ini kepada kalian Apakah gua harus tetap uh, apa streaming juga atau yang lainnya ya atau tetap streaming walaupun mikrofonnya eh, mic suaranya kayak gitu ya suara outputnya kayak gitu jadi komentar aja di bawah apa yang harus gua lakukan apakah tetap gitu atau bikin video saja ya Oh iya gini ya Oke gini Skill satu ya. mantap sekali. Skill jaya ini sangat berguna ya. Ya walaupun dia sering menyedot di pikos kita ya. Disedotnya habis bos. Oke kita naik level. Eee, skill. Ya, kita pilih performer. Mungkin ya, kita eh, performer siapa? Pediopsis, dan di sini guardnya itu. guard-nya siap pagarnya Oke okay. Guard-nya mini chain ya Kira chain tapi ini bukan chain tapi cutter Oke okay, itu enggak perlu mungkin Eh perlu untuk membeli barang-barang nanti ya, ayo bos. Ini apa lagi? Ini apa ini nambah orang? Pat, atau apa ini? Bangga tahu? apa itu maksudnya, menambah orang atau apa oke, okay, stack ini ya wow, nambah itu ya oke, okay, oke, okay, paham jika nambah itu, kita tidak perlu memakai ini push, eh, salah kita mungkin pakai perfume eh, ini terlalu lama ya berarti kita skill satunya aja God. ini kenapa lagi Oke okay. okay, dari situ ya yeah, oke okay. kalau enggak salah ini dia bisa nyerang kan? lupa ini dia bisa nyerang atau enggak Nah itu kan caster ini Lepas tu Dapat mati tu Eh salah dong sekali ya jaya ya. <laughs> hei salah dong, kenapa gua pilih itu? oke, okay. mantap kak. Oke, okay, mantap sekali. Berhasil ternyata. Seharusnya itu ada slow ya, tapi enggak apa-apa. Berhasil juga, itu gua salah. Itu tadi malah kita angkat itu tadi si meteor. itu tadi udah guard lagi ini guard apa oke okay, guard kita naikkan ini saja ya dan healernya kita naikkan ini boleh nih untuk diambil nanti nah. oke buku apa? apa itu buku maksudnya stack ketiga nah ini dia ini arah kemana ini? emergency itu combat kah Combat ya? Eh. Encounter, emergency combat. Oke, okay. kita pilih ke bawah saja. Eh, bukan ini. semoga berhasil ya 160 biji apakah kita bisa kayak begini eh bentar salah oke okay, mantap selalu itu nah kayak gini dan ini ada di sini artinya di sini susah ya. Nah mantap tuh. Hihihi. <tuh> sedikit misalnya kita tunggu di pas belakangnya ya. ini lewat dua orang. I do don't Yes Yes, a lot, what's hard to join? What do you guys one Defender, Ya, hai, tuh hai, hai, oke okay, ini random nih hai, okay, hai, Kita hai, hai, hai, ya berhadapnya ini ada kester yang gratisan ini ya nah gratisan eh mini memang gratis ya bintang 4 memang gratis Tadi disuruh pilih healer raja lah ya nah ini healer yang single ini semacam buff kah atau gimana bad guy ya, apa ini maksudnya nggak bisa dipakai ini di ke atas saja karena yang di bawah itu combat eh. oke okay. kita kabur saja ya iya yeah, saya mau kabur karena anda susah didapatkan emergensi DPS <tuh> W ya oke okay, W Susah lagi nih lawan W ini. Oke, okay, berarti lawan W adalah ini ya. Spesialis kita. Oke, okay, siap, siap. Ini pakai skill 2. Oke, okay, kita lawan W lagi. Oke. Okay. Ini kita sudah masuk level... Uh, Stake yang anu medium ya. sorry cuy. Nah, kalau kita gagal lagi sudahlah sudah kita akhiri saja gameplay ini. Oh gar -gar so hey, hey, hey. Hey, what re chusaru gonna go. Hey Double union mantap, I tinggal ini oh my god, oh my god, woi Oh double woi woi gagal ini woi gagal woi woi 4,2,1 Oh, siap Jangan hmm. biarkan Orang ini gagal Sip Sip, Oke, okay, mantap Jiwa Oke, okay, mantap-mantap Pertahankan Hampir saja ini Nyawa kita satu Kita sudah berada di ambang, kematian Sudah berada di ambang, ini kamu menghalanginya Dipikos kita tetap nol, gara-gara anda Eh, okay, ini Oh, gue bilang Oke, kita akhirnya menang, goi. Nih kalau kita lolos ini tahap akhir nah kita bisa mendapatkan uh, aduh melek ya kita bisa mendapatkan uh, mode hard ya sudah masuk ke step mode hard ya. kalau kita lolos lagi itu ya ke okay, level empat wah wow, kita dapat ini nih armor nih eh apa enggak bisa oke okay, kita dipilih guard guard guard apa ya aduh ga gua pilih guard guard guard Gak slow saja ya, siapa tahu berguna ini. di kita lawan Anu lagi nih. lawan bos ini ya udah itu bosnya di depan mata ah oh, oh. di depan mata bosnya Oke okay, kita lawan uh, ada dealer nih Oke okay. Cukup lagi ya Guard kita naik Oke okay, guard kita Oke okay, naik level ya Dan ini ini apa sih maksudnya apa kita diberi hai, hai, oke hai, ob karena kita sudah berada di akhir ya? Map terakhir ini. Jadi kita harus bisa lah ya. Hillerton. Oke, langsung. Ot kita lawan bos. Nah, ini dia bosnya. Siapakah bosnya? Wow, min. Uh. Gua benci nih tempat ini. Oh uh, uh, uh, uh, uh, uh, eh salah dong. Uh, uh, uh, uh seram. Seram bos. Okay, semoga saja berhasil ini. Sorry, gua pilok. Oke, okay, operatornya apa apa aja tadi tuh ya. pil satu terus ini ya oke sepertinya ini berguna ya oke terima kasih kayaknya lawan itu tuh pom pom eh apa namanya pom pom atau ping pom atau apa Oh my god, oh gua lupa ini golemnya bisa lempar batu. Oh shit. Eh, susah nih, bos. Di harus letakkan di sini. belas kil dong. wow ya, so. oh, dibiknya besar. ih eh, bisa stun. Bisa lama amat stunnya, mana okay. Oh, oh my god, Iron Man dong? Eh, bakal berhasil Oh, dua lolos Tidak lolos Satu lagi lolos Oh my goodness Astaga naga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 Ade Andri Maulana undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Seharusnya udah selesai loh.